Namun anehnya, semua penghuni asrama tertidur lelap. Dia pun ketakutan dan masuk ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. lagi bersama Arman kali ini Arman akan menceritakan kisah cerita yang pernah terjadi di sebuah asrama yaitu asrama mahasiswa yang berdiri di atas kuburan tua. perlu diketahui bahwa hanya beberapa orang yaitu beberapa orang saja yang bisa melihat hal-hal yang goib baik berupa suara maupun wujud Hal ini dikarenakan dimensi kita yang berbeda. Ada makhluk tak kasat mata yang hidup bersama kita dan kadang-kadang kerap mengganggu manusia. Hal ini awalnya tidak masuk akal, namun setelah mengalaminya sendiri, dia pun yakin bahwa manusia itu berdampingan hidupnya dengan aku. dikisahkan ada seorang mahasiswa yang tinggal di asrama dahulunya di bawah bangunan tersebut adalah kuburan tua yaitu di zaman penjajahan Belanda disinilah cerita horor dimulai Suatu ketika ada salah seorang penghuni asrama yang kebetulan tertidur di depan tv, yaitu dengan posisi duduk di bangku saat tengah malam dan ia sedang terlelap tidur, dia merasa ditepuk bahunya, itu ditepuk dengan keras sekali hingga ia terbangun dan dia pun jengkel dan kesal ia mencari siapa yang membangunkannya namun anehnya semua penghuni asrama tertidur lelap dia pun ketakutan dan masuk ke kamar untuk melanjutkan tidurnya di suatu pagi ada temannya yang sedang duduk di depan TV dan dia pun masuk ke kamarnya kembali. Sepertinya dia nggak tidur kembali karena hari ini dia tidak ada perkuliahan. Satu jam kemudian dia keluar sambil sumpah serapah yang keluar dari mulutnya karena dia jengkel di teror hantu penunggu asrama itu. Dan dia bercerita ketika ia tertidur, ia merasa ada orang yang masuk dengan pakaian putih. Dan juga berambut sangat panjang, mirip dengan seorang wanita. Ia melihat ada orang yang datang ke arahnya dan kemudian mencekik lehernya. Sembari memegang tangannya yang mencoba untuk direntangkan dia pun berontak dan mencoba melepaskan diri setelah beberapa saat dan cukup lama akhirnya dia bisa melepaskan diri dari gangguan wanita tersebut dia keluar dari kamar dan berlari ketakutan sampai-sampai ia menabrak pintu depan ruang tamu tak berselang beberapa lama akhirnya Semuanya terungkap ketika beberapa tahun kemudian diketemukan peti mati berusia puluhan tahun yang baru saja diangkat dari bawah tanah, yaitu dari bawah tanah persawahan. Ketika itu, ia hendak menggali tiang listrik dan hanya berjarak sekitar 30 meter dari asrama tersebut, salah seorang warga mengatakan bahwa ada satu peti mati yang berada di bawah asrama, yaitu di bawah asrama tersebut yang belum sempat diangkat. Seketika itu bulu kuduk mereka merinding ketika mengetahui ada peti mati berada di bawah ruang, yaitu di bawah ruangan yang mereka tinggali kisah ini Arman ceritakan untuk menemani teman-teman yang hendak tidur di malam hari cerita ini pun Arman dapatkan dari beberapa halaman Facebook dan juga Twitter dengan menyamarkan nama dan lokasi tempat di mana peristiwa itu terjadi Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di sekitar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh